Ku dapat melintas bumi, ku dapat merajai hari, ku dapat melukis langit, ku dapat buatmu berseri, tapi ku dapat melangkah pergi. Bila kau tipu aku di sini, ku dapat. Tapi buka dulu topengmu Buka dulu topengmu Biar kulihat warnamu Kan kulihat warnamu Kau dapat cerahkan aku, kau dapat buatku berseri, kau dapat buatku mati, kau dapat hitamkan pelangi, tapi ku dapat melangkah pergi bila kau tipu. Tapi buka dulu topengmu Buka dulu topengmu Biar ku lihat warnamu Kan ku lihat warnamu Tapi buka dulu topengmu Buka dulu topengmu Biar ku lihat warna Buka dulu tuh Buka dulu tuh pengmu, biar kulihat lihat